ide Semarang. Semarangnya melaku, Pak. Oke, Pak. kok Semarangnya jadi salah berarti melaku? Oh, melaku. Turs, melaku. Terus melaku okay. terus? Larang, sekarang sih no, jamaahnya? sekarang ya sekarang ya ini pertanyaan di Jepang apa Amerika? Iya? Amerika ya buat kita ada badan Amerika oke, okay, tenang berarti iya, iya agar-agar Amerika di sini apa tadi? Hmm, roti ada di bawah roti, roti malam buat roti terus makanannya roti kayaknya no, kuat ya Semarang Marang, Marang, iya jadi mission_for fashion Ali mengobati segala kenapa kira rotine rasa oreng rasa oreng ya. hmm, hmm. cara nih bentang segih piye bekerja bekerja ah, ya. cap semangat ya jaling tolong menolong oh ya Betul. Betul. terus Bekerja, saling tolong-nolong Saling menghormati Saling menghormati Terus? Pinter sekolahmu, henti di kang. Eh, sekolah menulisnya nggak di pinter mandi? Eh, uh, gini, SMP di luar negeri oh, luar negeri yeah. yeah. yeah. pantesan pinter tenang. bisa eh. bahasa Inggris Sora, bisa Inggris bisa bahasa Inggris berarti ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, Estawar warna, star berarti ya? berarti ya? ya? Aku estawar kamu, no? aku cinta kamu. Eh, masuk! Biasa kepala ono aremo aku jeng sawang gawe wong edan kalah menang banggah cegagak urip kene sampe ayam ono piye kang urip kene iso adem ayam ono piye aman di bongkok wes di bongkok di bongkok mesti adem ayam ya maksud di bongkok iki piye di aneh nih, oh iya, masih ada ya, reso Oh ya, Pak ya, udah ada mayatnya tiga puluh angkot. Kita nih, dan Pak Goh, oh, kepala oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jogian sampai pagi, eh bebas jopo eh tanjer omong muter-muter. Tujuannya kok jadi Kok powah ya it�